Pernahkah kita takut jika anjing menggonggong ke arah kita? Pastinya kita takut ya Karena kepada orang yang tidak dikenal Anjing cenderung memiliki perlindungan pribadi Untuk dirinya dan majikan kesayangannya Tapi ternyata kalau sudah kenal Kita bisa habis tertawa dan tersenyum dibuatnya Karena tingkahnya yang lucu dan mengemaskan Kayak gimana sih? Yuk kita tonton videonya Ambak dua ekor anjing ini diberi makan oleh majikannya dua mangkok berisi makanan yang berbeda. Yang satu diberi makanan seperti biasa, tapi yang satu lagi diberi cabai merah. Anjing yang diberi cabai merah ini kelihatannya sudah tahu seperti apa makanan yang diberikan untuknya. Menyadari dia diberi makanan yang tidak enak dan berbeda. Ia pun menunjukkan ekspresi ngambeknya Dan membuang mangkok itu Teman sejatinya seperti berempati Lalu memberikan makanannya Dan membujuk temannya untuk makan makanannya Tapi ya namanya sedang ngambek ya Dia tetap enggan memakannya Iseng banget ya majikannya Harus sama Lihatlah anjing satu ini dia kelihatan sangat memperhatikan caranya majikannya memakan daging ini Majikannya melipat daging dalam selembar sayur dan memakannya di depan si anjing Lalu anjing ini menggonggong tanda minta jatah makanan Sang majikan memberikan hanya daging saja Tapi anjing ini ingin yang sama seperti yang dimakan majikannya Iya harus sama Lalu benar saja Ketika majikannya menambahkan sayuran pada dagingnya, barulah si anjing mau memakannya. Wah, pinter banget ya anjing ini, doyan sayuran. Hei, apa yang kamu lakukan? Lucu sekali yang dilakukan anjing ini dengan teman lintas jenis ini. Anjing ini sepertinya tidak mengerti apa yang dilakukan temannya, seekor tikus tanah. Dia melarang temannya untuk menggali tanah. Si anjing yang berniat baik ini berusaha menggapai dan menarik si tikus agar berhenti melakukan kegiatannya. Tapi seperti terganggu karena sedang sibuk, tikus menempelkan tangannya di muka anjing seolah berkata, Stop! Jangan halangi aku. Ini memang sudah tabiatku. Jangan hentikan aku. Pergi sana. Biarkan aku melakukan apa yang harus kulakukan. <laughs> seperti itu sobat kira-kira percakapan yang terjadi di antara dua sohib ini cinta damai si anjing ini benar-benar pecinta damai ketika temannya yang sangat rusuh ini akan berkelahi lihat saja yang dilakukan anjing ini dia menarik tali si kucing dan menyeretnya menjauhi musuhnya Berkali-kali anjing ini merelai kedua kucing yang bersih tegang ini. Dia berusaha menyelamatkan si kucing dari perkelahian yang sebenarnya bisa dihindari. Cie, benar-benar pembawa damai anjing satu ini. Jealous Lihatlah anjing ini. Dia sangat tidak suka majikannya tidur memeluk bukan dirinya, tapi anjing lain. Karena sangat jealous, anjing ini pelan-pelan menarik saingannya dan ia pun berusaha memasukkan dirinya ke pelukan sang majikan. Meskipun kelihatannya maksa karena badannya besar dan posisi yang tidak nyaman, tapi setidaknya anjing ini sangat tidak ingin perhatian majikannya teralihkan. Cie cemburu nih ye. Nah jadi itulah kelakuan-kelakuan lucu anjing yang membuat kita tersenyum dan tertawa Ternyata anjing juga jago ngelawak ya Gimana setelah lihat video ini kamu ketawa nggak Jangan lupa bahagia ya